Tiga, eh terima kasih thank you mas aku udah next, ini wah ini kan kameranya bagus dong leh bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy untuk semuanya Bergabung lagi bersama channel Mimin Channel Haya TV Yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat seputar Ayu Tinting Ditambah lagi, Ayu Tinting hari ini sedang berada di Eropa, Italia tempatnya Dan inilah suasana perjalanan di Milan, Italia hari ini Pukul 8.41 Wah Sepertinya kita beda, ya. Sedikit beda waktu nih, tapi is oke okay deh, ya. Semoga perjalanan Ayu Tinting dan juga timnya yang berasa satu keluarga ada dalam satu bus penuh nih. di sini ada beberapa kegiatan ayu tinting yang mimin sajikan original untuk sahabat semua nikmati. bagi sahabat terus dukung channel ini agar selalu berkembang dan mimin selalu semangat nih memberikan informasi-informasi terhangat seputar ayu tinting tentunya. oke sahabat semua selamat menikmati perjalanan holiday ayu dan juga keluarga. Serta Bilkis tercinta akan pergi ke suatu tempat yang sangat istimewa Yang lama sudah dinantikan oleh Ayu dan juga Bilkis Humairah Raza Dimanakah itu? jangan sampai dia skip ya tetap tonton sampai selesai oke sahabat semua selamat menikmati hiburan yang mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah jangan lupa terus senyum dan berikan kebahagiaan untuk orang-orang di samping kalian semoga kita semua selalu berlimpah rezeki amin ya rabbal alamin mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy Hai. banget Bu happy banget eh terima kasih Hai. thank you Mas ikut ya happy aman banget dia kalau udah dia kalau di luar dia pasti udah happy banget iya Nak um, lagi nanti mau ke Disneyland ya? Bu Kenapa kita kan berhari? Moti Emang ya, Pak? Kan itu dua hari ya? nanti? Moti, oh, enggak, ini. maksudnya di Paris, jadi... Ya, gitu. Disneyland oh, ya cukup oh. sehari Ya, tapi kita sampai malam, kan? Iya Ya, enggak oh, mungkin maaf. Bye, aku mau makan dulu ya <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Happy Hi. banget, ya? Happy Makasih dong, gue sudah konek Halo ini Wah Ini kan kameranya bagus, sering dong <guluh> Bukan mm. Kita mau ke Tengs ya ya KFC dong di sini udah jauh-jauh. <laughs> ya hmm, oh, original. Okay. Tapi lumayan bumbunya berasa. Okay. Okay. Hmm. Dia ya ada Dia pakai lada gitu Apa tuh? Aku lumba. Yang di Cewek. Hai. Cewek. Hai. Cewek. Hai. Cewek. Hai. Hai. Selamat pagi. Pagi. Dingin sekali. Halo, pagi. Morning, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, ya, halo, halo, halo, ya halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, dan kita akan langsung wow. menuju ke daerah sentrum atau daerah kota, Milan nah ini masih agak luar kotanya nih, kita bilang seperti Soekarno-Hatta lah ya agak keluar ya, di daerah Tangerang. nah sekarang kita mau masuk ke daerah Jakartanya kita masuk ke daerah perkotaan ya di dalam harus masukkan kembali pasportnya ke dalam tas ataupun uh, dompet Bapak Ibu supaya jangan sampai hilang fokusnya harus lalu pasportnya dulu Oke, okay. kalau misalkan ada belajar dengan uang cash ada kembaliannya, jangan fokus dengan kembaliannya dulu. Pokoknya pas dulu simpen, baru setelah itu proses berikutnya ya untuk kembaliannya ya karena ini kita lagi nunggu restorannya buka. Ini teman kencan aku, ada yang mau tahu teman kencan aku siapa? <tuh. <tuh. <tuh. Abi. Abi Abi Abi Umi Umi lagi pesen makan sambil nunggu buka Umi. Ya dingin enggak ya? Ini 7 derajat. Nah, iya, 7 derajat. 7. Oh, kayaknya lebih deh, lebih dingin deh. Tapi dingin banget. Ini Isinya sekarang jam berapa ya? Tentunya di sini ada meter jam 10 ya, da, jam 10 pagi. Nah, jam sepuluh pagi, mungkin di Jakarta itu di Indonesia. Sekarang 10. jam 5. Oh, jam 5. Mm -hmm. oh, jauh juga ya perbedaannya ya. Oke guys. Nah, kalau anak, ayah, cucu, ayah, kuliah, kita sambil nunggu ayah, restoran buka kita nyemil dulu. Itu ayah kunjung. Bu, apa sih bu itu dong? Happy banget sih. Tiga. Eh terima kasih. Thank you mas. Ibu udah gampang sih ya. ya Ayo okay. happy. Banget! Banget dia kalau udah dia udah kalau so di luar dia pasti, <muk> dia pasti udah happy banget. <muk> iya <muk> nak. Lagi nanti mau ke Disneyland, bu. Kenapa kita kan 1 hari? Kok ya, kenapa? Ya, apa? Ya, kan itu dua hari ya. nanti. Oh, enggak, maksudnya di Paris ya, itu Disneyland uh -huh. ya cukup sehari. Ya tapi kita sampai malam kan? Iya. Yang Jangan ya, mungkin. Bye, aku mau makan dulu ya. Hau. Hau pabon Hai, aku mau recommendin all shop <tuh> yang lagi viral. Tamu Ya, sampai dengan pukul 12 belas tiga puluh kurang lebih tiga jam. Tiga ya, jam cukup ya? Aerofali. Cukup tiga jam, Aerofali. Cukup ya. Karena dari sini dari Milan kita akan perjalanan lagi, Bapak Ibu ya lumayan jauh kurang lebih empat jam untuk sampai ke kota Venice. Ya jadi kita kurang lebih dari Milan kota Venice kita akan direct langsung ke hotel. Ya karena kan ini masih hari pertama ya. Hari pertama tuh biasanya masih pada sedikit jet lag, Bapak Ibu. pakai ya Steven gak terlalu porsir. Besok kita baru akan mengunjungi pulau Venice nya ya. Jadi hari ini, selesai dari Milan, kita akan langsung menuju ke kota Venice dan langsung menuju ke hotel buat Bapak Ibu bisa. Halo! Halo! Halo! Halo! ini kita jalan-jalan Halo! -jalan bawah Baby <laughs> bawa. Yes. Ini di mana sih? Yang? Ini, ya, di Milan. Di Milan. Sudah sampai juga. Papahnya. Dua. Ini merahnya lagi bobot tuh Di Milan. Di Milan. Di Hah. <laughs> <laughs> Gitu masa guys ini. Kali ini story-nya sama foto pasti banyak karena sebenarnya oh iya ini tadi. Hmm, almayori original Oke. Tapi lumayan bumbunya berasa. Iya. ada enggak bahasa? Dia pakai lada gitu guys. Ini kedua kali aku ke Eropa, Alhamdulillah Dan ini pertama kalinya aku ke Milan, ini lagi jalan di area Milan Lihatlah, bisa sana banyak gedung-gedung Tuh But <tuh>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 Alhamdulillah Jolatullah Sampai di mana Nanda? milah, Sisa Sampai di milah. Sampai ah. di Milhan Alhamdulillah Merah, merah, merah, merah. merah Ibu lihat kan, pinter banget. Turun langsung hook, langsung jebrot. Pinter tahu udah selesai sampai pinternya. Nah, ini kita mengambil bagasi. Yeah,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 Eh, uh, Italia bapak, bapak pemersatunya Italia, namanya Bapak Vittorio Emanuel. Kedua, bapak ibu ya. Jadi, mungkin kita ketemukan di beberapa tempat, ya, bukan cuma di Milan, tapi juga di kota Venice pun juga kita mungkin bisa lihat. Ya, kenapa banyak ya?